Oke okay guys. Halo guys. Jilid 2K. Saya Bolo sudah 6 kali. Sabo yang kedua. <laughs> yang di <Loh>. sana belau. <laughs> yang di belakang. Baru pertama kali. Oke guys, sekarang. bubu. Ya, ini tadi datang tuh langsung hujan guys. Jadi sekitar 10 menit kita berteduh dulu kar sudah agak cerah. Jadi Nando kau harus menyapa Bapak Mama juga. <tuk tangan> nanti kau menuju, Bapak Mama kami di Volvo-Volvo nih. Kok bisa begitu? Familian. Bye-bye. Sore. Sepi. Itu hari sore kami datang tuh, habis ah, kali. Manusia banyak. <laughs> Manusia banyak kan. Termusia hujan, manusia kurang. Tapi dapat sunset bagus. Mantap. Ya sekarang panas guys. Padahal tadi tuh hujan. Sekarang panas. Memang Tuhan tuh baik ya. Jalan Nambah promo, terberkati kok. Keren ini Bisa panas di sih sini, di sini. Oke, langitnya cerah hari ini. Sudah mulai membuka dari arah sana. Wah, mantap sekali! Guys, kita lihat ini Ria di sana hampir terbuka. Nah, tidak, ya, <laughs> dilah ya. wala bobo negeri oh, di atas bertedudi berteduh di itu <laughs> di bawah tendang eh, mantap guys keren. <laughs> Oke okay, jadi uh, kita nih datang tadi pas datang itu uh, mulai hujan Terus kita sekitar 10 menitan tunggu di depan parkir Pelan-pelan uh, dia terbuka cerah Dan sekarang ini sudah mulai cerah Memang tadi sempat 2-3 kali dia hujan Terus habis itu uh, reda lagi Sekarang cerah lagi guys Jadi memang uh, sekarang ini kita jalan di bulan November Dan memang Cuacanya kalau pagi itu cerah. Terus habis itu kalau sudah di atas jam 10 itu dia akan turun hujan. Tapi syukurnya ketika kita datang ke sini. Itu mulai cerah ya. Tapi walaupun di belakang ini sudah mulai kabut. Tapi setidaknya kita masih bisa menikmati pemandangan. Ya enggak? Mantap. Kita mau foto-foto dulu ya guys. Oke teman-teman. Jadi uh, sekarang posisi kabut ya. Dan kita lihat di sebelah sana ini Ria hampir terbuka. Ya mudah-mudahan bisa Terlihat ya, itu dia. Oke, okay, guys! Wah, keren sekali! Oke, teman-teman semuanya, kita ya. Mudah-mudahan kali ini kita bisa lihat gunung ini. Nah, sekarang lagi benar benaran kabut sekali, dan juga cuaca lagi tidak bagus ya. Tadi juga datang disambut dengan hujan. Kali ini perlahan terbuka, kita lihat di... Sebelah sana sudah cerah Itu apa? Aimeri? Aimeri yang itu, yang ini nggak? Oh langa. ya. Beberapa kampung di bawah kita sudah lihat Dan mudah-mudahan kita menanti yang di sebelah sana Ini rie Sedikit terbuka Semoga bisa Kita lihat ya teman-teman semuanya Memang mendung menggantung sekali Wah, mencukup. Oke teman-teman semuanya, pulang guys, pulang, tunggu ini tidak terbuka-terbuka biar seluruh. Oke, uh, sekian dulu ya, ini kali kedua tapi ya ini tidak dapat, tapi kalau yang mau nonton, pas oh sunset ada di video sebelumnya teman-teman. Mm -hmm. Kali ini kita nikmati saja uh, kabut, nuansa alam yang awan. kali ini kita datang karena memang bulan november Novemberan ya guys. Okay. Ya. <laughs> Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye bye.